Halo bosku semuanya terima kasih eh terima kasih kan selamat datang selamat bergabung di channel Tangan Pendosa ya guys di video kali ini seperti biasa seperti hari kemarin kita bermain di Sweet Bonanza Candyland dan disini gue bawa, bawa modal seperti yang sama sama seperti yang kemarin ya guys gue bawa modal 1 juta rupiah oke disini gue belum masang untung pisang coknanya ih ini siapa cok adik manis adek Maukah di Sawai Ade? Oke, kita pasang-pasang dulu, guys. Adek siapa ini, guys? Adek Mirna kah? Adek Mirna. Oke nih, Adek Mirna, guys. Cocok, guys. Adek Mirna langsung gasken diputar-putar, Ade. Ih. I don't is jadi pengen diputar-putar. Langsung gasken Oh buat kalian yang baru bergabung di tangan pendosa yang belum tahu gue main di mana. Gua main di Maxwin 138 ya guys. Buat kalian yang mau gabung juga Linknya ada di kolom komentar, langsung aja Gaskun Lima aja kah? Aduh, Adik Mirna ini bakal kali, cok. Kayak pisang yang kena, kayaknya Adik Mirna ini kena suka pisang, cok. Oke, mau kah pisang manis? <laughs> Apa Adik mau mau pisang, Adik? Oke, sambil Ngopi kali ya guys, sambil ngopi enak kali cok hmm. Mantap. Ah, seruput seruput kopi manja guys. Ditemani oleh Mbak Mirna. Oke, tetap santuy enjoy dengan menung menunggu menunggu kohokian guys, bubble kah? Ih nyaris guys itih guys nggak apa-apa dapat apa itu guys 100.000 ribu, oke nggak apa-apa santuy, kita masih profit 100 ribu ya guys, terus guys santuy kita sambil nudutlah guys, oke kita pasang dulu guys sambil sebat duluan agar lebih enjoy, oh ya kalian tip dukung Dukung apa nih guys Piala Dunia? Gue sih Argentina cok. Karena ada Messi guys kan. kan ditemani Mbak Mirna. 5 manis 5 aja dong. Nah, ke lima nya kena guys lumayan. Mantap. 180 profit 20.000 ya guys. lumayan masih kita hmm, kita pasang lagi aja deh guys kayaknya ini kena nih guys Ih, bulat kali coy itu itu guys bunderannya bulat kali oke buat kalian juga yang mau ngasih tips tips pengalaman trik-trik kalian di sweet bonanza candy land bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys kali aja gua bakal ngikutin gue bakal ikutin tips-tips trik-trik dari kalian ya bubble kah? ih bubble nya nggak mau kena guys nyaris oke anggur yang kena kita sambil sebat-sebat santuy dulu kan santuy enjoy dengan modal yang sudah mulai menipis disedot sama mbak mirna ih disedot mbak mirna co Gimana itu? Jadi pengen Mbak Mirna, Cok. Oke, santuy, santuy. Oke, Mbak Mirna masih dikocok-kocok. Langsung diputar, guys. Pernah kah Apakah ini yang ditunggu-tunggu? Ah, bubblenya lewat, Cok. Candy drop kah? Hmm, udah. Nah. Candy dropnya kena guys lumayan Oke okay, candy drop gue masang 50.000 guys Semoga aja Hoki nih kan jadi berapa nih Lanjut gas kan. kita pilih warna dulu guys Ngelek -like lagi Kita pilih warna kuning dah Coba kita gas warna kuning ya guys Soalnya gue dari kemarin Warna merah tuh Di tengah-tengah perkaliannya Warna kuning tuh paling gede. Ini gak tahu teori gue doang apa, Gimana tahu deh. Lanjut, oke. Okay, ini bola, bola yang biru dulu, guys. Hmm, untung gak milih biru, guys. Kan bala birunya cok, kali berapa nih? Haha kali, kali kali berapa kali enam doang cok? Oke, okay, yang merah berapa? Oh, yang, yang merah. 6 juga oke kuning nih baru kuning lanjut kali empat manis tambah satu kali lagi kah kali tiga kasih tahu perkaliannya adek hmm. 1,4 langsung manis enggak guys mbak mirna ini langsung gasken langsung profit 900.000 gue ya dari modal segem lagi guys segem karena udah profit guys langsung aja cabut kan kalau udah profit gini mau ngapain lagi guys Oke buat kalian yang belum tahu gue main dimana gue main di maxwin138 ya bosku link daftarnya ada di kolom komentar langsung aja guys Ken. apakah terakhir kita akan mendapatkan switch spin kah bubble surprise kah atau candy drop lagi ah lewat ini mah ah lewat guys bener oke kalau gitu kita sudahi saja guys kita langsung WD gasken terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan pendosa sampai akhir ya guys wah ganti pemain bang Toyib, co oke gue bakal WD dulu cabut bye bye semuanya